Uh, setiap role pun, kalau menurut uh, aku sih tadi misalkan ada role event kayak business development, digital marketing, dan segala macam Ya mereka juga harus mengerti tentang data gitu Jadi bukan hanya data analis dan data scientist doang yang harus mengerti data Tapi semua role itu uh, perlu mengerti data Halo semuanya, selamat malam, selamat datang sekali lagi di webinar Kickoff Data MBA Navigating the Future of Work What skills needed to be a data professional? Saya Ari Kuncoro akan memandu jalannya diskusi malam hari ini. Oke. Okay. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di panel diskusi malam hari ini ada dua data professionals yang akan sharing pandangan dan pengalamannya bersama teman-teman semua. Oke. Okay. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ya, yang pertama Mas Rifan Kurnia. Sebagai Group Head of Big Data AI dan Anti-Fraud Engineering at Link Aja. Mas Rifan ini memiliki pengalaman dalam memimpin tim yang cukup besar sekaligus membangun kapabilitas timnya dari nol. Dia juga banyak berperan membantu analytics practice di berbagai instansi seperti e-commerce, banking, telco, insurance, fintech, educational tech, hingga consulting. Keahliannya meliputi building tech dan data team management, analytics, data science, data engineering, machine learning dan artificial intelligence, experimental design, statistical modeling, data storytelling, customer life cycle, life cycle management, time series analysis dan campaign measurement and tracking. Berikut experience dan latar belakang pendidikan Mas Rifan ya. Lulus S1 dari UGM, jurusan Statistika, lalu melanjutkan pendidikan S2 di IPB dengan field study applied statistics and machine learning. Dia juga merupakan bagian dari tim Harvard Business School, tim management class pada tahun 2020. Pengalaman pekerjaannya di dunia data sudah banyak banget, ya. dimulai dari risk analytics at Accenture, kemudian senior advanced analytics di Citibank, specialist slash manager advanced analytics at XL Axiata, head of data science at Allianz, senior manager data di Bukalapak, group head of big data at LinkAja hingga saat ini menjabat sebagai group head of big data AI and anti fraud engineering at LinkAja. Selamat malam Mas Rifan, gimana kabarnya hari ini? Malam ini tepatnya. Malam bruari Oh, selamat malam, berbahagia ya. Thank you Ikra ya buat undangannya. Oke. Okay. Mudah-mudahan enjoy ya. Nanti kita akan ngobrol banyak nih bareng Mas okay. Andy. Kita lagi. Oke, okay. selanjutnya Mas Andy saya bacakan ya profilnya. S. Andianras Mas Endian Andian Rahmanda, CEO Ikra, merupakan world class software developer dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di Jerman dan Indonesia. Keahliannya di bidang data dan teknologi mencakup sektor swasta maupun publik, diantaranya berbagai perusahaan analisis data, Pemprov DKI Jakarta, dan Ford Foundation. Andien juga merupakan aktivis dan inisiator untuk Indonesia's Open Data dan Jakarta Smart City di Indonesia. Background pendidikan Mas Endian dimulai ketika meraih gelar sarjana dari University of Applied Science Hanover jurusan ilmu komputer tahun 2006 sampai 2009. Dia juga menempuh jurusan sistem informasi tahun 2012 sampai 2014 di University of Göttingen. Karirnya dimulai sebagai senior software developer at Remcon Rail Management Consultants lalu dilanjutkan sebagai Head of Data Analytics di Jakarta Smart City tahun 2016. Pada tahun dua sebagai co-founder Ikra sekaligus Chief Technology Officer hingga tahun 2020. ribu ya, Mulai tahun 2020 sampai sekarang yang menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO Ikra. Selamat malam Mas Endi, apa kabar? Malam, nih uh, kamera on ya. Kamera okay. on, suara pas, mantap. Pak, apa kabar Pak? Baik, di pegawai, ya, oke, baik, oke, kita mulai diskusinya ya. Saya mulai dengan mau share fakta singkat mengenai big data melalui tayangan berikut ini. Oke, silakan. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analyzed and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain a survey done by the Global Agenda Council on the Future of Software and Society shows that people expect artificial intelligence machines to be part of a company's board of directors by 2016. There is a good chance that in 15 years your job is going to be performed by computers, since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data. Think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly much like a human driver, but also analyzing other sources of information that will make the trip safer, faster and more efficient. Analyzing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't. Big Data Analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities. But it will also create very detailed profiles for all of us, including information that we'd rather keep private. Will Big Data make privacy obsolete? Or will it bring transparency, accountability and progress? Oke, okay, videonya menarik banget ya, judulnya What is Big Data? Ini sebuah video yang kami ambil dari World Economic Forum Dan ada beberapa fakta menarik nih supaya kita bisa lebih terpantik ya diskusi kita malam hari ini Ya ada enam sebenarnya fakta dari video tadi kan Yang pertama, data itu nggak hanya dikumpulkan saat ini Kenapa? Karena saat ini biasanya udah bisa dipakai buat analisis bahkan buat monetisasi Kemudian yang kedua, komputer dengan teknologi canggih dan algoritma itu membuat data dan informasi yang dikumpulkan makin kaya. Ya. Terlebih lagi kalau misalkan itu nanti bakal real time. Ya. Kemudian nanti uh, survei oleh uh, Global Agenda Council itu menggambarkan masa depan software dan masyarakat memiliki ekspektasi pada tahun 2026 Artificial Intelligence akan menjadi bagian dari BOD. Jadi kayaknya bakal seru ya, nanti BOD ada AI-nya. Lalu dalam 15 tahun ke, de ke depan, banyak pekerjaan yang bakal diambil alih oleh komputer atau mesin. Lalu keputusan bisnis bakal diambil berdasarkan data dan mesin, itu sudah bisa kita lihat di zaman sekarang. Dan yang terakhir, analisis big data akan mengungkapkan pola dan koneksi yang berdampak besar pada percepatan atau peningkatan aktivitas manusia. Ya, Jadi, kalau misalkan kita baca dari beberapa surat kabar sekarang kan uh, saham itu udah mulai beralih ke ya, awalnya dari perbankan biasa sekarang ke saham teknologi gitu ya dan itu udah kebaca lah dari, dari dulu dan mulai ngarahin ke, ke sekarang gitu. ini ada kaitannya ya sama big data juga oke, okay. mas Rifan uh, mungkin ada tanggapan dari video The time oh ini ada framework for understanding the future of work ya jadi ini ada hubungannya sama video yang tadi kan ya kira-kira nih ada hal-hal yang menjadi uh, pemikiran dari Mas Rifan kali ya yang pertama dulu kira-kira the future of work itu akan seperti apa sih Mas Rifan? Oke, okay, thank you Ari kalau menurut aku sih eh, berdasarkan pengalaman ya secara umum ada dua pilar kalau biasanya ya Uh, how we work-nya sama apa yang dikerjakan, bagaimana dan apa gitu kan hmm. uh, yang pertama mungkin apanya dulu ya apa uh, mungkin di beberapa tahun terakhir ya di Indonesia juga udah mulai eh uh, berasa gitu revolusi eh uh, ini ya industry 4.0 gitu. jadi banyak uh, IT yang dulu mungkin masih sederhana dipakai oleh berbagai macam bisnis gitu corporate gitu uh, Software bisnis tuh udah menjamur di mana-mana gitu dan um, apa even di corporate yang sebelumnya mungkin dia nggak terlalu adopt uh, IT gitu mereka belum lama untuk ini kan ya tema-temanya sekarang kan uh, transformasi digital di mana-mana gitu kan ini otomatis menimbulkan apanya nih, jadi ada banyak role baru yang tercipta gitu ya hmm. Ini ya role nya nggak, nggak generally baru sih ada sebelumnya tapi bertransformasi dengan ekspektasi yang baru gitu ya contohnya kayak misalkan data gitu ya, baik itu dari mulai data engineering, analytics sampai data science software engineering, front and back end, cloud engineer gitu ya. yang sebelumnya mungkin kalau kita mau bikin server itu harus bikin on-prem sendiri ya sekarang udah bisa Langsung di cloud gitu, jadi butuh engineer sendiri di cloud gitu ya Jadi ini memunculkan role-role uh, yang baru ya Jadi apa-apa yang baru uh, di dunia ini gitu Dan satu lagi dari sisi how-nya gitu ya Jadi how ini yang mentransformasi bagaimana yang tadi sudah ada Yang baru gitu kan, role-role baru ini implikasinya apa terhadap uh, bisnis secara keseluruhan Dan mungkin role-role yang existing gitu, yang sebelumnya ada gitu um, Ya baik itu dari sisi gimana cara bekerja, mungkin kalau dulu uh, banyak meeting secara fisik, ya apalagi ini pandemi gitu, jadi ya uh, dipaksa ya untuk uh, meeting nggak tergantung lagi sama uh, fisik gitu loh, jadi ya semua bisa dilakukan secara serba online, makanya uh, dunia itu kalau aku bilang sih sekarang itu lebih besar di dunia, size-nya di dunia maya daripada physical uh, world yang yang kita tinggali saat ini. Gitu sih kalau in overall. Menarik ya, menarik banget nih. Jadi Mas Ivan bilang ada dua hal ya, apa rollnya mu mungkin bermunculan banyak gitu ya, beragam. Kemudian hawanya akan berubah pastinya kan ya. Dan pasti juga bakal banyak bermunculan misalkan kemarin kan banyak berita ya di Uh, koran ataupun di beberapa website berita itu ada orang yang dia itu di rumah aja tapi kelihatan kaya gitu jadi sebenarnya dia <laughs> kerjanya apa nggak nggak tahu ya tetangga-tetangga sekitar gitu kan jadi mungkin kedepannya bakal bakal muncul orang-orang seperti itu lebih banyak lagi gitu ya mungkin gimana nih tanggapannya mas Endian atau mas Endian menjadi hmm. salah satunya jangan ya <laughs> gimana mas future uh, uh, of gimana tuh thank you Ri. ini kita karena bentuknya pandang, kok oh, ngobrolnya segini kali ya. Bura-bura-nya enggak. <laughs> okay. banget. Uh, kalau menurut gue gini, di Cirofo, nggak ada pekerjaan Pekerjaan itu kan terkait sama industri. Jadi, tergantung kebutuhan industrinya Pak, pekerjaannya pasti kebutuhan industri. Gitu. Nah, jenis pekerjaannya tadi gue setuju tuh yang Ma'rivan bilang. Uh, what and how-nya beda. Nah, uh, menurut gue tuh, nih, Kuatnya beda dan akan terus berkembang. Dan dia sebenarnya ngikutin teknologi, gitu, menurut gue, karena baik ngomongin teknologi ini, konteksnya bukan hanya yang online-online, ya, maksudnya digital dan apa segala macam, tapi ngomongin zaman berubah dulu pun, cara orang bangun bangunan yang tadinya pakai tangan, terus pakai sifel tuh itu kan juga teknologi. Ya. Mm -hmm. Tapi kan dia kan, jadi makanya keluar, ada pekerjaan baru, ada jadi tukang besi, ada tukang kayu Itu kan pekerjaan baru yang muncul karena teknologi baru yang diciptain Nah, mm -hmm. sama kayak halnya sekarang gitu Sekarang teknologinya apa sih yang lagi yang, yang yang lagi bakal the future of technology itu apa? Kalau menurut dua yang masih, satu tentunya berhubungan sama digitalisasi ya, Jadi yang tadi Ivan bilang bahwa sekarang dunia mayanya udah lebih banyak dan menurut gua masih akan lebih banyak lagi juga jadi proses digitalisasi transformasi digital itu masih akan masih banyak perlu disusul sama aspek-aspek lain dalam industri kita sama eh, kalau boleh kata atau penerawangan gua sedikit selain digitalisasi itu nanti kedepannya yang bakal jadi next big thing tuh sebenarnya secara teknologi ya yang cukup transformasi itu desentralisasi nah Mm -hmm. itu pekerjaannya kayak apa, <sekarang>, sekarang juga kayaknya masih lebih dikit lagi, masih di ya, okay. jadi ngikutin teknologi di kalau menurut Oke, okay. jadi teknologi itu bakal diekorin ya sama hmm. future of work, terus tadi bicara okay. tentang desentralisasi itu kan sekarang lagi marak ya terkait dengan blockchain, ya, hmm. blockchain kemudian, ujung-ujungnya sebenarnya kan kalau blockchain itu merekam kan ya atau gimana ya gimana caranya supaya setiap transaksinya itu bisa tercatat ya nah, itu kan ujungnya ada data lagi ya kira-kira kalau hmm. kalau kalian mungkin di sini yang udah punya mungkin aset di digital cie ya? <laughs> mungkin ya gua menebak-nebak itu kayaknya bakal seperti apa sih apakah apakah itu akan makin Membuat orang juga mengarah ke data atau ke arah blockchain digital gitu, atau gimana nih? Ini mungkin arahannya sedikit berbeda ya, cuman aku mau menggali ke yang bagian desentralisasi yang dibilang sama Mas Andy tadi. Itu menurut kalian gimana? Dari Mas Andy, mungkin dulu Mas Andy, tadi okay. itu Mas Rifan. Sorry, jadi tadi pertanyaannya menurut gua uh, uh, gimana jadi kan tadi nah. ada kata desentralisasi mas Andy. artinya ya. apa kalau desentralisasi itu kan kalau yang dipikir oh, pikiran saya kan semuanya kan untuk beberapa tahun lalu itu kan terpusat dan data-data itu tuh terprivasi gitu nah sekarang kan jambanya udah terdesentralisasi artinya kan semua orang bisa lebih uh, punya akses lah ya untuk data-data yang yang bisa dilihat gitu nah menur ya. menurut mas Andy, Uh, data itu bakalan seperti apa ya kedepannya? Akankah juga bisa open semuanya, ataukah bagaimana ya. tuh ya. Sebenarnya sebenarnya kenapa, kenapa satu kenapa butuh desentralisasi? Itu mm -hmm. kalau menurut gua karena buat distributing the power, ya semua gitu mm -hmm. ya konsepnya spark deh konsepnya mm -hmm. parallel para para para computing gitu kan? Uh, agak berat kalau semuanya di satu kerja di satu core, mm -hmm. jadi kita bagi-bagi utamanya kan sebenarnya secara konsep kan gitu, uh, ya banyak konsep lain lah uh, masalah party lah masalah peer to peer biar langsung biar macam uh, itu banyak. Cuman menurut gue nih uh, kedepannya data itu kan uh, tentunya akan semakin besar dan semakin besar. Semua orang jadi produsen dan semua orang jadi konsumen data gitu ya. Nah mm -hmm. di situ di situ menurut gue nanti kedepannya peran desentralisasi itu atau kalau teman-teman mungkin udah pernah dengar konsep HAI. Yang di mana komputasinya ditarik keluar lebih ke nodes-nodesnya instead of di central servernya kan. Jadi kan pendistribusian, pendip, uh, uh, uh, apa, uh, memecah power dan itu sih sebenarnya fungsi dari okay. centralisasinya. Oke, okay. jadi ke depan akan mengarah ke sana sana juga kali ya. Data yeah. nanti bakal disimpan di berbagai macam software yang terletaknya terdesentralisasi enggak ya. hanya di satu tempat karena, tapi di tempat-tempat yang lain. Karena bar baru sekarang aja kita udah punya problem big data. Padahal ah, yang digitalisasi aja itu udah sedi masih sedikit gitu loh. Imagine kalau ya everything every industry itu udah terdigitalisasi, I don't think I don't think ada satu atau dua segelintir entity yang cukup punya enough power to compute dan get insights dari data itu semua. Makanya menurut gua perlu di distribusikan nah, oke, kalau dari pengalaman mas Rifan gimana nih mas hmm, hmm. Uh, gak, ada gak. kata desentralisasi di sana. itu menurut mas Rifan gimana? gak boleh, kalau di ngajel harusnya, enggak ya oke, kalau kalau menurut aku sih eh uh... Ini termasuknya terpusat di big datanya maksudnya ya Kalau kita bahas big data, sebenarnya kenapa sih big data itu terbentuk gitu Kalau dari dulu kan sebenarnya data itu udah ada Data itu bukan suatu hal yang asing kan. data itu adalah informasi gitu ya Cuma bentuknya ini yang yang makin ke sini tuh makin berubah gitu ya bentuknya Nah kenapa ada big data ya? Karena ini didorong dari eh, cara mengquire datanya lebih mudah sekarang ya dan ini sebenarnya hmm. ya chicken and egg uh, inilah uh, problemnya. Kenapa bisa lebih mudah ya? Karena ada riset dan segala macamnya. Akhirnya orang uh, manfaatkan riset itu kan. Hmm. Nah uh, uh, kalau menurut aku sih tadi uh, data sekarang bisa di diakui lebih mudah sehingga menghasilkan big data. Dan big data itu bukan cuma volume doang ya. Jadi mungkin uh, ada yang ada yang bilang bilang juga, oh uh, perusahaan saya masih early gitu, datanya belum banyak, enggak juga gitu karena uh, Big data itu ada beberapa komponen. Variety itu juga termasuk dari komponen big data ya. Jadi datanya bermacam-macam gitu ya. Dan dari data yang besar ini gitu, besar dan bervariasi ini, kita bisa membuat berbagai macam hal di situ kan ya. Dan ini juga relate dengan terms yang namanya ya artificial intelligence yang makin kesini makin populer. Ya. Kenapa namanya artificial intelligence? Ya karena dia coba mimicking terhadap cara berpikir manusia, cara uh, manusia, uh, cara uh, manusia untuk uh, mengambil decision gitu ya dan uh, uh, dan ya sebenarnya manusia itu kan makhluk yang kompleks ya kita sebenarnya juga mengambil uh, decision itu kan based on experience dan juga intuisi kita gitu kan ya dan itu sebenarnya yang mencoba di uh, copy gitu konsepnya ke dalam si AI gini yang yang, yang ini mungkin hmm. jadi, jadi jadi ada hubungannya dengan desentralisasi tadi itu, okay. itu kalau, kalau menurut aku sih ya. Oke, okay. kayaknya kalau misalkan kita bicara tentang desentralisasi, uh, di topik yang selanjutnya aja kali ya, mungkin di data MBA nanti akan bisa diobrolin lebih jelas sama si trenernya. Yang penting nih, kayaknya teman-teman mesti paham bahwa big data itu udah real, udah ada, bener benar ada di sekitar kita, bahkan di perusahaan-perusahaan yang um, besar, salah satunya perusahaan tempat masrifan kerja ya. Jadi teman-teman mesti paham bahwa future of work itu ya mesti bisa paham analitik, kemudian data, bisnis, sekaligus manajemennya, sehingga bisa bikin personal branding teman-teman juga uh, naik, dan bisa menganalisis uh, data yang terdesentralisasi itu, gitu kan ya. Oke, kita masuk ke section dua nih. Jadi, tadi bicara tentang teknologi yang Mas Andy tadi cerita bahwa bakal ngekorin teknologi. Jadi, working uh, nature kita atau behavior working kita itu bakal ngikutin teknologi. Nah, sebelumnya uh, saya mengingatkan sekali lagi untuk pertanyaan itu teman-teman bisa tanyakan ya secara private melalui akun Ikra Indonesia. Nanti pertanyaan yang terpilih akan langsung ditanyakan saat sesi Q&A. Ada slide yang sekarang lagi ditampilkan. Ya. Uh, tech Fluency, Occupations of the Future. Oke. Okay. Sekarang saya punya cuplikan berita. Ya, berita ini dan sekaligus grafik ya mengenai prediksi 20 top roles yang dicari dari berbagai industri, ya, kita lihat yang nomor 1 sampai 3 aja deh. Top3-nya, nomor satu itu data analytics and Scientist, nomor 2 AI and machine learning specialist, dan nomor tiga adalah big data specialist. Hmm, menarik nih, jadi mm -hmm. uh, oke. Okay. Lalu, uh, di situ kan terlihat ya um, bahwa ketiga top rules itu, itu ujung-ujungnya kan data-data ya juga ya, data scientist, bahkan data engineer kalau yang nomor 3 itu hubungannya kan seperti itu. Kemudian ada lagi nih share yang, share slide lagi yang bakal di-share nih, ah ini automation will have a significant impact on skill requirements Ya, ini di sini kelihatan ya bahwa di Tahun dua versus tahun 2030 itu ada pergeseran skill di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ya. Jadi, ini di sini makin lama ya, makin bergeser, terutama skill terkait teknologi. Kalau yang 2016 itu ada 12, ya, yang sebelah kanan itu yang warna hijau toska, yang di bawahnya itu uh, jadi 19, gitu ya, naik lima puluh delapan persen. Nah itu kira-kira ya ada semacam berita yang sebenarnya harus kita apa ya pahami bersama saat ini. Oke, saya ingin pemantik diskusi juga nih untuk Mas Rifan. Tadi kan disampaikan bahwa selain budaya bekerja yang berubah, kemudian tadi juga data dikonfirmasi juga bahwa bakal ada otomasi, sehingga bakal berdampak pada bergantinya kebutuhan talentanya talentanya ini harus data driven nah apakah menurut Mas Rifani artinya teknologi itu reshapes every job untuk saat ini menurut Mas Rifani gimana? kalau uh, menurutku sih memang sedang ya gitu jadi ya uh, sekarang itu kita memang sedang dalam uh, durasi itu ya Uh, periode revolusi industri kan ya, 4.0 yang di mana banyak uh, didistrap oleh data salah satunya gitu. Dan ya memang secara gradually itu akan ke sana gitu ya, walaupun mungkin tidak akan kayak sangat drastis gitu perubahannya. Tapi menurut saya itu menjadi apa ya, ini ini menjadi suatu proses gitu yang, yang even juli kita akan ke sana gitu ya. Jadi, setiap role pun, kalau menurut aku sih tadi misalkan ada role event kayak business development, digital marketing dan segala macam, ya mereka juga harus mengerti tentang data gitu, jadi bukan hanya data analis dan data scientist doang yang harus ngerti data tapi semua role itu uh, perlu ngerti data hmm, menarik juga nih kalau boleh surat sedikit nih Mas Rifani kan sekarang saya lagi di bidang kreatif analytics ya jadi bikin misalkan Bikin iklan itu kan kita harus tahu juga ya, apa namanya, si digital marketernya harus ngerti bahwa iklannya itu efektif atau enggak. Ya, itu kan berarti teknologi sekarang kan sangat-sangat nge-shape orang itu harus bisa belajar ya, terhadap teknologi baru harus mengerti. Misalkan, ini saya nyebut merah apa-apa ya. Jangan dimarahin ya teman-teman ikram. -teman. Facebook Ads gitu ya, atau Google Ads gitu. Itu kan mesti <laughs> ngerti gimana cara bikin Ads-nya, gimana cara mantaunya. Saya sih setuju banget sih di situ. Ya, itu baru salah satu. Yang lainnya makin banyak lagi. Kemudian Mas Andy ini saya mau tanya, Mas. Jadi dari tabel yang tadi itu kan terlihat ya bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi itu makin meningkat. Ya kan? Um, Pernah nggak sih Mas Endi ngalamin, M mungkin dulu kan sering ya di uh, manajemen role ya, di pemerintahan ataupun di swasta gitu kan ya, apa sih bedanya Mas kalau ngelihat talent yang uh, dia itu punya background data science and analytics sama yang enggak Mas, kira-kira ada perbedaan yang cukup signifikan nggak? Oke, okay. kan, mungkin seperti apa gitu? Oke, okay. yang signifikan, uh, uh orang yang punya background teknologi itu tadi menarik tuh sebenarnya dari sisi tabelnya uh, teknologi kan yang paling gede perubahannya tapi yang selanjutnya itu kan higher higher order thinking atau apa sih? Nah, boleh di, ditampilkan ya. nih, social, boleh nih sama social mas. emotional, yeah. social emotional sama higher order thinking ya kalau nggak salah asumsi gue mungkin higher order thinking itu lebih kayak critical apa, critical thinking, uh, structure thinking gitu-gitu kali ya ini ya, asumsi gue. Nah Uh, buat yang punya latar belakang teknologi itu seringkali ya, kalau tadi Pak, Pak nanya, yang paling ketara bedanya apa yang, yang dua sebelah kiri grafiknya tadi kurang tuh biasanya oke. Okay. Jadi, secara teknologinya tajam, tapi secara emosional sama uh, high order thinking tuh biasanya uh, uh, kurang lebih. Emosionalnya mungkin utamanya yang kurang ya, jadi mm -hmm. emosional tuh pada trikan lebih aplikasi lebih ke ini gitu hmm. ya. kalau yang structure-structure thinking itu oke okay lah jadi kalau misalnya teknologi kan biasa-biasa coding itu kan biasa terstruktur ya uh, uh, hmm. ada kotaknya tuh dilatih berpikir untuk uh, terstruktur sama terlatih untuk imagining every possible scenario kalau teman-teman yang punya latar belakang coding pasti relate deh bisa relate pada saat mikir mau coding, gitu, ya, oke, okay, kalau gue pengen bikin respons dari uh, API ininya nya begini, kalau kalau yang kalau A berarti kayak, menca, kayak mencatur gitu, loh, Rick. Lo udah ah, mikir jari okay. langkah ke depan, gitu Jangan kan? Gak ngerti algoritmanya kali ya, gitu? Heeh, udah hmm. udah mikir itu cabang, gitu ya. Oke, okay, kalau opsi A berarti nanti gue codingnya begini, begini, opsi B begini, begini, gini. terus tiba-tiba ada yang nyelek, langsung buyar gitu. mapping uh, <laughs> matching kepalanya. Uh, tapi mereka lagi saja, Tadi uh, paling beda apa? Uh, yang biasanya teknologi skillnya yang punya space, yang punya knowledge, uh, specialized-nya tajam. itu mm -hmm. biasanya, uh, uh, kemampuan generalisnya itu kurang. gitu. jadi yang yang tajam ke dalam biasanya tidak kurang lebar ke samping. Iya, gitu. uh, I see. Mungkin ini ada bunganya sama generalis versus spesialis, gitu ya, Mas? ya yes. Ya oke, okay. tetapi paling tidak nih kalau misalkan yang punya background data science and analytics itu dia punya ketajaman atau punya kepekaan ya terhadap, hmm. um, terhadap situasi yang ada gitu kali ya. Hmm. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman yang join Data MBA ini nggak hanya sekadar yang namanya ngoding aja atau ngulik data aja, tapi juga ada soft skill bisnis yang juga ikut di up gitu sehingga nanti bakal seimbang, bener banget ya dan itu kayaknya bakal banyak banget yang di, yang dicari lah ya, uh, talenta-talenta itu most wanted sih menurut saya nah kalau Mas Rifan kan pengalamannya di salah satu dompet digital UMN ternama ya Indonesia ini kan sebagai group head of macam-macam tadi saya lihat ada AI, ada anti-fraud dan lain sebagainya Uh, saat ini me, me, me, memimpin berapa jumlah orang mas berapa tim mas Rifan, kalau boleh tahu kalau secara umum ada empat ya jadi mulai uh, jadi end to end big data gitu mm -hmm. ya. jadi, data engineering uh, data uh, platform termasuk dalam analytics governance itu juga ada AI juga tapi sekarang ada yang yun unik nih uh, di mana mm -hmm. saya ngulit tim uh, software engineer juga tapi khusus oh. di uh, anti fraud ya. Gitu. Eh uh. sekarang uh. sih jumlahnya sekitar 30-an ya, 30-an. Wow, nah, 30 orang ya. Mengatur 30 orang itu sulit atau gampang, Mas? <laughs> <laughs> ya, pu kita punya tanggung jawab masing-masing lah ya. Yeah. Oke, okay, <laughs> baik. Tapi kita selalu. Uh, share ke tim saya, ya masing-masing dari kita ya punya tanggung jawab yang berbeda aja gitu kalau saya mungkin lebih tanggung jawab ke people ya, tapi di teman-teman uh, ya punya tanggung jawab yang lebih besar dari sisi teknis gitu, dan, dan ya secara umum, ya secara hierarkis sebenarnya sama-sama aja oke, okay, menyambung itu Mas Rifan uh, gimana sih mas caranya supaya teman-teman uh, yang nantinya mungkin bergabung di tempatnya Mas Rifan atau siapa saja yang mau uh, berkarir di bidang data kemudian dia sukses gitu itu punya semacam uh, variabel-variabel apa, atau faktor-faktor apa yang menyebabkan Mas Rifan itu bisa bekerja sama dengan apa ya? berdia dengan baik gitu. Faktor-faktor apa sih yang menentukan? Kayaknya Mas Rifan, uh, kayaknya nih orang bagus nih, oh, kayaknya ini kurang, kurang cocok nih di sini. Kira-kira oh Mas ya, terutama teman-teman yang di tim data ya. Iya, kalau di company ya, dimanapun biasanya kan proses standar ya, biasanya ketika nyaring orang untuk masuk hmm. ya kita perlu ada kayak semacam technical test misalkan ya karena ini uh, bidang yang cukup teknis gitu terus juga ada interview dan uh, berbagai macam hal yang di ya baik dari sisi hard skill dan juga soft skill gitu ya. ya secara umum ada dua lah gitu hard skill dan soft skill gitu selalu ada kayak gitu hard skill yang bisa kita validate lewat technical test gitu kita kasih tes uh, seluruh coding dan segala macam kita lihat codingannya rapih nggak dan segala macam kalau misalkan ada bug, mereka, uh, dia gimana untuk solve-nya dan segala macam ya seperti itu. Uh, tapi selainnya juga selain hard skill gitu, yang mungkin uh, makin kesini orang sebenarnya makin fluent ya uh, dari sisi hard skillnya gitu. Walaupun dari sisi demandnya juga makin meningkat gitu. Kayak misalkan kita bandingin nggak sejauh-jauh mungkin tiga empat tahun yang lalu uh, apa, let's say, dari 0 sampai 100 yang fluensinya di sekitar 70% puluh bisa diterima di data scientist. Tapi sekarang, demand-nya makan tinggi gitu kan ya, uh, untuk bisa diterima di data scientist gitu? Uh, terus, dari sisi soft skillnya, ya. Uh, yang sebenarnya secara umum temanya adalah komunikasi gitu komunikasi kan bisa macam-macam bisa presenting ideas gitu tapi utamanya kalau di bidang yang teknis gitu seperti saya gimana caranya untuk bisa <coughs> kita assess gitu gimana caranya untuk bisa menyampaikan ide gitu atau masalah yang bersifat teknis gitu ke orang yang menteknis gitu jadi itu itu yang biasanya kita kita assess berkali-kali dari dari sisi kandidatnya oke jadi ini kayaknya saya pernah dengar deh, ini role-nya Mas Rifan. Benar nggak sih kalau jadi analitik translators gitu ya? Mungkin itu role-nya ya? Hmm. Hmm. ya eh, enggak sebenernya... nggak terpaku di role-nya sih. Kalau menurut saya sih bisa semuanya. Even nih engine, saya oh, okay. juga juga perlu ya. Karena eh, ketika, eh, data itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri gitu. Data hmm. itu pasti ada di level support gitu untuk eh, ya... Yang yang yang apa yang disupport itu adalah uh, dari sisi bisnisnya baik itu komersialnya uh, baik itu operationnya, finance dan segala macam. Jadi gimana caranya untuk memanfaatkan dari domain bisnis itu uh, kita mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita punya di data. Oke. Okay. Di kayak Jadi engineer, engineer pun kan uh, sebenarnya juga nggak kerja dengan engineer doang gitu ya. Jadi ada mm -hmm. product manager juga, ada orang analytics juga, ada bahkan mungkin di beberapa kesempatan ketemu dengan orang bisnis juga. Nah, hmm. mana untuk menyatukan ide itu dan eh, apa ya, dari berbagai macam bahasa kan, ada bahasa teknis, ada bahasa dan segala macam, nah itu yang dibutuhkan eh, kualifikasinya. Oke, menarik banget ya. Setuju sih. Jadi semua mesti bisa ngomong, dalam intinya gitu ya, punya, punya komunikasi yang baik, kayak gitu. Oke, okay. ini mengingatkan sekali lagi nih, untuk pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan secara private melalui akun Ikra Indonesia. Lalu nanti pertanyaan yang terpilih, bakal akan ditanyakan di sesi Q&A. Oke, okay. ini ada slide menarik nih. Ada skema yang menggambarkan end-to-end -end transformasi skills melalui tiga pendekatan, ya. yaitu scout, shape, and shift. Nah, boleh nih ditampilkan, teman-teman untuk teman-teman semua di sini. Oke, okay. Ini, an end-to-end -end skill transformation follows a three-phase approach. Yang pertama scout, ya, kemudian shape, lalu shift. Nah, ini kira-kira nih ya, um, scouting, shaping, sama shift. Yang pertama analyze skill demand versus supply to deliver on strategic ambitions, kemudian design program architecture, kemudian yang terakhir adalah stand up infrastructure. Nah, selanjutnya ada, ada slide selanjutnya nih. Habis ini, silakan Mas. Oke. Okay. Large scale reskilling efforts must overcome significant barriers gitu. Ini terdapat gambaran besar upaya reskilling yang harus dilakukan dalam menangani skill gap yang ada. Oke, okay. ini Ujung-ujungnya apa sih sebenarnya, Mas? Mungkin dari Mas Andy dulu kali ya. Kayaknya ujung-ujungnya adaptability lah ya, Mas ya, kayaknya ya. Menurut Mas Andy ada nggak sih yang bisa kita uh, kerjakan, terutama teman-teman yang baru mau belajar di data atau orang data yang mau belajar di bisnis? Itu gimana sih caranya supaya misi cap yang yang ada gitu ya? A ada nggak sih tips atau transformasi yang bisa di Uh, kasih gitu ya ke teman-teman ya hmm. sebagai sosok leader nih Mas Endi. Hmm. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ini kan berarti kan yang isunya mau diangkat sebenarnya uh, untuk untuk reskillingnya itu hmm. banyak challenge gitu ya, ya. Betul banyak challenge. Dan, Kemudian agar uh, melek datang itu gimana? Nah dan dan bagaimana uh, sebagai talent kita menyikapinya gitu ya Ria. Mm. Oke. Okay. Eh uh, satu sih satu sih uh, menurut gua harus open minded ya di di mm. di, okay. di, di era sekarang gitu. Di era di mana transformasi lagi lagi banyak banget perubahan lah kejadian berubah tuh banyak. Di uh, di company pun eh uh, Kayak tadi Rifan bilang sekarang tiba-tiba jadi dari dulu ngurjain data sekarang tiba-tiba ngelihat software engineer juga Pastikan itu ada ada pertimbangan juga di tim di dalam timnya itu juga kenapa eh, ngambil keputusan demikian jadi menurutku satu satu kita harus open minded bahwa eh, kalau udah belajar satu hal kalau udah kuliah s satu apa gitu ya jangan cuma menutup diri untuk bisa eh, kerjanya yaitu itu doang harus harus harus punya uh, uh, uh, openness, open mindedness untuk oh kayaknya untuk melengkapi ini gue harus belajar ini juga deh oh kayaknya kayaknya uh, uh, role yang ini ke depannya udah nggak terlalu relevan lagi deh kayaknya gue harus memperkaya diri sama ini juga deh jadi open mindedness sama yang kedua tentunya di uh, uh, ditambahin sama willingness buat belajarnya juga gitu ya willingness bukan cuma buat belajar ya buat membangun diri gitu. Buat ngembangin diri baik itu dari yang tadi Ivan bilang Maupun hard skill maupun soft skill Karena ngembangin diri hard skill doang itu uh, Kalau sekarang mungkin nggak bisa di, bisa dibilang relatif informasinya banyak ya eh? Mau belajar, tak apa segala macam di internet banyak nih eh? di, di ikra banyak yang ya, bukan ikra juga banyak Yang gratisan banyak, yang bayar juga yeah. banyak Tapi yang nggak ada atau bukan Yang sedikit itu eh uh, uh, reskilling si soft skill-nya tadi ya itu kayaknya harus based on practice gitu based on latihan based on pengalaman gitu open hmm. minded sama willingness to learn sih. Oke, jadi harus terbuka pikirannya sama mau belajar dan ya yeah. mesti diasah ya, di terpatri lah ya dalam pikiran yeah. dan hatinya, teman-teman. Kalau dari Mas Rifan gimana Mas? Kira-kira apa ya tipsnya supaya teman-teman itu bisa ngisi gap atau kekurangan hmm. yang diminta sama beberapa perusahaan-perusahaan uh, yang saat ini sedang naik daun lah ya, kan mereka lagi scouting-scouting juga atau kira-kira apa mas tipsnya? Kalau aku compare ya, um, kayak menjadi karyawan baru di zaman dulu ya mungkin ketika hmm. aku uh, baru jadi karyawan baru dan sekarang mungkin ya uh, itu sedikit banyak udah berubah gitu ya sekarang hmm. eranya gitu. Kalau dulu tuh aku masuk uh, dulu ke Citibank, hmm. itu kayak ada semacam program MT-nya gitu kan, kayak tiga hmm. bulan macem. Tapi kalau sekarang uh, di banyak perusahaan, ya, utamanya mungkin perusahaan teknologi, rata-rata walaupun fresh grade langsung hmm. dijemputin gitu kan ya. <laughs> hmm. Jadi uh, mungkin uh, kayak being specific uh, dari point andian tadi, menurut aku yang perlu di itu adalah skill self-learningnya gitu ya jadi hmm. saya belajar sendiri karena eh ya zaman sekarang tuh kayaknya udah udah enggak zaman kita eh, mengharapkan perusahaan untuk ngasih kita ingin kayak, kayak, kayak pendidikan dan segala macam karena pendidikan itu juga hal yang cair sekarang itu bukan hal yang kaku kayak dibikin kurikulum dan segala macam walaupun hmm. tetap ada ada standarisasi, ada sertifikasi untuk membantu, tapi itu tuh juga evolving terus gitu. Jadi bisa jadi sertifikasi yang di achieve sekarang bisa jadi lima tahun ke depan ada lagi yang baru gitu ya. Jadi menurut aku sih self learning itu menjadi satu hal yang sangat esensial ya. dan mungkin juga eh, eh, dari sisi leadersnya nih ya kalau kalau menurut aku ya, bukan dari, dari kal tadi kan dari sisi apa, mungkin job seekernya gitu, karyawan gitu ya Untuk upskill dan reskilling Tapi dari sisi uh, leadersnya Bagaimana menghadapi apa ya dunia yang makin berubah seperti sekarang sih Menurut aku ya ya tetap uh, perlu open mindnya Seperti yang Andy bilang tadi gitu Dan uh, uh, ya perlu ini eksperimen juga ya Jangan takut untuk eksperimen gitu at some point Karena Uh, ya kita memang ada di dunia yang, yang sedang berubah gitu Dan uh, people uh, di dunia ini tuh investing in trend gitu ya gitu uh, hmm. Dan ya tinggal ini sih tinggal tinggal pilihan kita aja Kita mau ngikutin sesuatu yang lagi trend gitu Atau mungkin kita punya sesuatu yang kita bisa bikin itu jadi trend gitu nah, Gitu sih ya Menarik nih Berarti kita Ujung-ujungnya harus open minded, harus punya willingness untuk bisa belajar, ya belajar sendiri, bisa diajarin juga harus bisa gitu ya. Karena kalau misalkan ada juga sih ya yang memang seseorang itu kalau misalkan dia belajar susah, diajarin juga susah ya nanti uh, takutnya ya dia akan tidak berkembang ya. Itu kalau misalkan teman-teman uh, pelajari bahwa Kadang-kadang kita tuh, kalau misalkan mau belajar untuk zaman-zaman sekarang, itu udah bisa ya langsung cari gitu ya. cari di mesin pencari. Kalau nggak bisa ya tanya gitu kan. Yang nah, salah satunya di sini kan masih panjang juga, sering jadi trainer atau mentor gitu kan, sering, sering kali juga kan menemukan berbagai macam latar belakang orang. Jadi orang-orang yang bisa belajar sendiri itu yang dicari, dan justru nanti juga bisa bakal jadi apa ya yang ngajarin gitu ya, yang memberikan mentor Oke nih. Uh, menarik ya diskusinya, jadi teman-teman mesti persiapan kalau misalkan nanti mau sukses di karirnya teman-teman, mau di bidang data ataupun non-data, tetap butuh yang namanya analytics. Gitu. Oke, okay, thank you banget nih uh, Mas Rifan sama Mas Andy atas uh, pendapatnya ini sangat-sangat insightful. Ini saya akan masuk ke section uh, Q&A, dan... Ini udah ada ratusan pertanyaan Yang masuk Bahkan jutaan pertanyaan Sebentar, saya akan pilih satu persatu Oke okay. Ini pertanyaan dari Rahul Oke okay. Mau nanya dong mimin Saya bukan mimin, mas Rahul Oke, okay. Gimana kesiapan industri Terhadap revolusi data Apalagi industri baru Pada sadar bahwa bukan analytics dulu tapi justru data integration yang harus dibangun hmm ini menarik nih mungkin dari mas Rifan terlebih dahulu kali ya untuk menanggapi pertanyaan ini kesiapan industri itu seperti apa terhadap revolusi data iya yeah, iya yeah. setuju setuju di banyak hal kan mungkin kayak di talks gitu seminar gitu atau artikel banyak bahas soal analytics dan data science mm -hmm. tapi mungkin di di banyak uh, topik itu juga kita lupa kalau kita tuh butuh infrastrukturnya gitu. Uh, gimana untuk data ini ada dulu gitu kan? Data ini mm -hmm. ada dulu uh, bervariasi gitu dan uh, datanya itu bisa dipercaya itu yang penting gitu ya. Jadi data integritinya gitu. Jadi jangan sampai data yang di record itu ada yang ada yang salah atau kayak definisi yang dipakai oleh berbagai macam tim itu berbeda-beda. Jadi akhirnya munculkan diskusi yang tidak ya, yang tidak produktif ya uh, karena ada Ketidakpercayaan atas datanya gitu, jadi saya di, di apa ya, satu pihak setuju sih dengan apa yang dibilang sama Mas Rahul tadi ya, ya kita memang kalau misalkan yang baru gitu ya kita harus pikirin infrastrukturnya dulu gitu, jadi dari sisi data engineering-in dulu gitu, jadi eh uh, ya storage-nya terus gimana cara kita manfaatkan datanya gitu tooling-nya gitu baru kita berpikir ter terkait misalkan ya perlu analytics, perlu data science gitu. Tapi uh, di sebenarnya di dunia sekarang ini juga enggak ada yang waterfall juga ya. ya kan kalau hmm. kalau misalkan kita ngejalanin project itu waterfall ya ya business requirement dulu gitu habis itu di apa arsitektur yang di dikerjain di deploy segala macam. Kalau sekarang kan iteratif gitu Jadi kayak apa yang kepikiran sekarang dikerjain dulu aja gitu. Jadi uh, long due infrastruktur infrastruktur dibikin perlahan-lahan tapi ada juga beberapa data tuh yang udah bisa kita manfaatkan gitu dan uh, menurut aku sih di dunia yang sangat cepat seperti sekarang itu yang paling relevan ya. Oke. Okay. Baik. Jadi Butuh data integrity terlebih dahulu ya, Mas Rifan, sebelum nanti masuk ke analytics. Nah, kalau menurut Mas Andy, gimana, Mas Andy? Saya so, banget uh, sama yang tadi Rifan bilang soal interaktif ya. Memang sekarang kebanyakan secara industri itu daripada ngomongin soal data integrity, ngomongin data warehousing, data infrastruktur, abis segala macem lebih rame ngomongin data science, machine learning, AI, yang udah selangkah lebih majunya gitu. Uh, menurutku uh, uh, suatu saat semua yang mainan AI dan apa segala macam itu akan sadar betul bahwa untuk mencapai ke sana memang butuh data integritinya, uh, data manajemennya yang rapi dulu lah biar bisa uh, uh, optimal dari sisi pemanfaatan machine learning dan AI nya nanti gitu. Tapi menurut tadi yang Rifan tadi bilang itu itu adalah suatu suatu proses yang memang harus dilewati gitu. Hype dululah. Hype dululah soal data science sama AI, terus selama lama rame, dapat buy-in dari uh, leaders di compañinya di di enterprise-nya gitu ya. Baru deh lama-lama sadar, oh ternyata sebelum nyemplung sana kita harus beresin datanya dulu ya. Agree, harus ke sana tapi menurutku nggak ada salahnya juga loncat dulu biar ngelihat what's possible baru mulai lagi ke belakang lihat lagi ke depan, balik ke belakang iteratif yang terjeritkan oke, okay. baik jadi gak ada yang salah ya kalau menurut Mas Andy oke, okay. ya, ini adalah satu pertanyaan nih dari adik mahasiswa namanya Rizka Adelia uh, saya mahasiswa semester 3 jurusan statistika ini jurusan yang sama dengan Mas Rifan ya waktu S1 dulu dan ingin menjadi seorang data scientist. Satu hal, salah satu hal skill yang harus kita punya adalah pengetahuan tentang bisnis. Ya, tetapi saya masih bingung untuk memulai dari mana dalam memahami bisnis. Ya, Apakah ada rekomendasi buku yang dapat menunjang pengetahuan terkait bisnis untuk menjadi data scientist? Ini mungkin yang senang baca buku. Ini Mas Rivan sama Mas Andy pasti senang baca buku, ya. Silahkan, Mas Rifan atau Mas Andy yang ada mungkin ada rekomendasi khusus gitu? eh uh, Salah banget kalau nanya gue soal buku. Ya. <laughs> uh, aku fun fact, aku nggak suka baca buku. Ya dari dulu, okay. even dari kuliah, uh, aku nyadari tipe belajarku tuh bukan bukan baca buku. Jadi uh, eh aku tuh paling jarang beli buku gitu uh, dan lebih seneng uh, nyari sesuatu yang instan ya, misalnya googling dan segala macam gitu. Ya, in, tapi ini balik lagi ya maksudnya masing-masing dari orang kan belajar beda-beda gitu. Ada ada juga yang seneng senang baca buku. gitu. Mungkin kalau misalkan boleh nge, apa, ngasih rekomendasi satu, ada namanya uh, data storytelling ya. Itu, itu bagus untuk mungkin uh, buat adik-adik mahasiswa yang mungkin banyak teknisnya gitu yang dipelajari selama mahasiswa tapi gimana cara mengaplikasikannya gitu gitu kan ya. Jadi di situ banyak dapet insight juga bisnis itu sebenarnya pengen ngelihatnya tuh seperti apa gitu. Jadi googling aja coba data storytelling gitu, bukunya. Uh, tapi eh, kalau menurutku sih selain dari buku gitu kalau yang boleh aku saranin yang bisa dilakuin adalah dengan membangun portfolio gitu portfolio ini banyak ya eh, dibangunnya bisa-bisa dimana-mana gitu sekarang juga Project pro bono tuh udah di mana mana kompetisi kayak kegel tuh udah sering banget gitu atau kayak ikhra kemarin kan Ikra kayak ada solver society gitu. jadi itu yang eh, sebenarnya inti itu adalah ngebangun portfolio itu itu dimana membaca buku dan e, misalkan mengerjakan project terjun ke dalam project gitu itu e, menjadi salah satu caranya gitu untuk membangun portfolio. itu bahkan kalau misalkan terjun ke dalam project yang diasah itu mungkin tidak hanya hard skill gitu ya tapi soft skill-nya juga karena kita akan e, ya diuji juga yang gimana Kerja dengan orang lain gitu, dan orang lain itu kan berbeda-beda gitu ya. Isi kepala orang lain berbeda-beda, ada yang uh, apa? Preferensi seperti ini, ada yang preferensi seperti itu gitu. Level of knowledge-nya segini, yang, yang yang tinggi ada juga yang yang belum uh, tinggi gitu. Itu sih, gitu, menurut aku ya. Oke, lagian sekarang kalau buku kan mesti ada yang namanya stage-stage-nya ya, Mas Rifan ya. Bisa aja udah terbit, tapi itu udah masa lampau satu tahun yang lalu itu juga bisa ya oke okay. uh, mantap berarti lebih suka visual Mas Rifan ya kalau iya kayaknya aku orang yang visual ah, oke okay. <ganti> kalau Mas Andy Mas ada yang nggak mas sumber-sumber okay. lah kalau gitu pertanyaannya saya ganti sedikit deh sumber-sumber mana itu dari mana gitu belajar bisnis setuju setuju tadi rifan bilang tuh ikut salam saya tuh ya jadi problem tapi ini perlu datang MB tapi, ya. tapi gue malah, gue... Oh udah, <laughs> salah program. <tutupi> tapi gue justru ada satu buku yang gue menarik, apalagi buat anak statistik, kayaknya bakal suka kalau mudah-mudahan. Tadi kayaknya belum baca. Judulnya Free Economics. Nah, itu buku yang nggak enak soal bisnis, tapi dia menunjukkan bagaimana uh, semua kejadian yang di dunia ini, yang dari yang lucu-lucu, yang aneh-aneh sampai yang amazing. Itu sebenarnya ada data ada ada ada angka dibaliknya yang bercerita gitu. Itu itu seru deh. Hmm, okay. di, ekonomik, lupa siapa ya Pak Di Dicatat ya. Freak, orang aneh, freak campur economics jadi ah. jadi satu Oke. Okay. Baik, itu nanti teman-teman catat ya, itu buku rekomendasi dari Mas Andy. Oke, okay. selanjutnya ada pertanyaan dari Salomo Depi, menarik sekali Mas Rifan mengenai job di masa depan, terutama terkait data dan analitik. Bagaimana kita dapat mengawinkan kekuatan data, teknologi, riset dan analytics, data untuk berguna dalam mengambil keputusan strategi perusahaan dan strategi bagi kehidupan pribadi. Waduh, ini dalam nih ya kawinkan bawahnya kehidupan pribadi. Nah, ini gimana? Silakan Mas Rifan. <laughs> ini pertanyaan jebakan tahu gimana ya. <laughs> eh luar biasa berat ya ini kayaknya harus di forum-forum <laughs> e, World Economic Forum gitu kali ibaratnya. Eh tadi apa aja sorry e, okay. di ada... data, teknologi, nah. riset dan analytics. Ya itu kalau dikawinkan itu gimana caranya gitu ya, gimana kita dapat mengawinkan keempat hal tersebut untuk mengambil keputusan strategi. Strateginya ada dua nih, bisa perusahaan atau kehidupan pribadi. Gimana tuh? Oke, okay, oke. Okay. Uh, <laughs> kalau menurut aku sih, itu udah kawin dengan sendiri. kayak Misalkan, oh kasih, kasih contoh analitik itu sebenarnya muncul karena ada data gitu kan. ya Jadi itu adalah satu kesatuan gitu. Dan data dan teknologi dan juga riset, itu adalah ya satu-satuan juga gitu. berbagai macam hal soal data sekarang itu tidak terlepas dari riset yang udah dilakukan gitu ya dan juga teknologi yang dibuat gitu kan teknologi itu kan sebenarnya juga awalnya dari riset. Tidak mungkin teknologi itu dari kayak komersialisasi dulu. Awalnya pasti dari riset dulu yang kemudian di di ini ya, dicari opportunity-nya untuk bisa dikomersialisasikan gitu. Jadi kalau pendapat aku itu otomatis kawin sendiri tanpa harus dikawinkan menurut aku ya gitu jadi itu satu kesatuan ya satu kesatuan gitu. Nah gimana caranya memanfaatkan uh, di bisnis dan uh, uh, di hiburan pribadi itu? Mungkin kalau kalau bisnis udah lebih gampang ya kayak dimana-mana dari tadi pun kayak mungkin kita sedikit nyerempet uh, use case yang ada di bisnis juga, kan ya kayak contohnya uh, data itu bisa dipakai untuk uh, keperluan analytics, untuk efisiensi dari uh, operasional. Uh, untuk efisiensi dari sisi uh, accounting, finance gitu ya Jadi banyak banget kalau kalau itu mungkin nggak usah disebutin satu-satu lagi gitu Tapi kalau dari kehidupan pribadi kayak aku bisa kasih contoh aja uh, Soal misalkan ketika kita uh, nyari kerja gitu ya uh, Secara umum, ya ini karena aku orang statistik ya uh, Kehidupan kita sebenarnya semuanya soal probability gitu ya Uh, kita mengambil desis, suatu decision karena kita yakin probability-nya itu lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Uh, dan apa ya, baik lagi, uh, konsep dari artificial intelligence sendiri itu adalah konsep di mana nge cara berpikirnya manusia gitu kan ya. Dan dan, dan uh, artificial intelligence itu kan berfungsi di atas fondasi data gitu ya. dan Eh, manusia sendiri itu berfungsi di atas informasi dan data juga ya cuma itu abstrak gitu yang ada di, di otak kita gitu. Nah, eh, minjam cara dari AI sendiri ya gimana caranya kita menerkod data yang eh, apa yang berfungsi yang bermanfaat untuk kita melakukan mengambil decision di kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin contohnya gampangnya pas nyari kerja gitu ya kita Skillnya di sini, kualifikasi kita di sini, terus kita lulusan dari kampus ini, dan segala macam proxy proxy dikumpulkan. Gitu kan? Itu data-data yang kita kumpulkan. Gitu, kita mapping kayak misalkan ada beberapa opportunity yang ada. Oh, kalau misalkan role-nya kayak gini, company-nya kayak gini, mungkin uh, fortune apa, probability gue akan diterima itu uh, tinggi gitu. Tapi sementara, kalau role-nya seperti ini, company yang lain gitu, opportunity gue akan diterima. Itu rendah gitu, dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu, contohnya kayak Kehidupan pribadi apa ya, kayak misalkan ee, Nyari jodoh gitu, kali nyari pacar itu juga sebenarnya yeah. Itu, ya Ya secara tidak langsung kita mengumpulkan data gitu kan berdasarkan preferensi kita gitu kan dan ya tapi hanya saja kan manusia selama ini kalau berpikir abstrak gitu ya Enggak nggak kelihatan datanya itu di record apa enggak gitu nah dengan dengan kita sadar kalau kita nge record data itu eh, ya itu kita, eh, ya hopefully kita bisa mengambil decision yang lebih baik gitu ya Mudah-mudahan ini kompleks tadi yang gue, mungkin agak, -agak abstrak yang gue sampaikan tapi bisa bisa dicernai. <laughs> <laughs> Emang susah itu pertanyaannya, karena kehidupan pribadi itu nggak hanya soal data, tapi juga soal rasa juga ya Mas Rifat. Asik <laughs> <laughs> Mungkin Mas Aiti ada tanggapan kali ya dari uh, diskusi tadi atau pertanyaan <laughs> tersebut. Nah. <laughs> <Wah>, gua malah. <laughs> Gua usah ada ada ada contoh pas banget nih di kehidupan pribadi ini ngomong pribadi kalau kalau kehidupan bisnis mah ya tadi Rifan bilang udah tahu sendiri jadi konon ceritanya ini masih berapa lama lagi kalau nggak gue coba lama satu menit lah boleh satu dua menit satu menit gue kira-kira tiga tahun lalu kan lagi melatih diri buat maraton ya nah waktu itu gue mentok kok itu kok latihan kok gini-gini aja performance kok nggak naik-naik gitu ya terus gue belilah jam jam uh, untuk uh, pure heart rate kan eh, biasa lah uh, fitness tracker kan ngukur semuanya nah itu tuh gua, datanya gua download dan gua olah sendiri di Python gue pengen lihat jadi waktu itu permasalahan gua adalah heart rate gue terlalu tinggi untuk bisa lari sustain uh, jarak kilometer kilometer uh, maraton 42 kilo. heart rate kenapa tinggi banget ya udah terus akhirnya gua lihat uh, di di di di mulai kilometer berapa partret gue mulai najak pelan-pelan, dan itu kaitannya kenapa sama, gue juga catat juga berat badan gue, makannya sarapannya apa, tidurnya berapa lama, gitu-gitu ri Nah, itu gue, gue mencoba mencoba maha, mencari analisis lah dari uh, uh, uh, uh, pengolahan data tadi, gitu. Hasilnya, hasilnya hasilnya belum jadi maraton karena udah keburu-buru. Gitu. <laughs> Oke, berarti mungkin capek dinulisnya, mas ya? Enggak kan ya? Ini bukan nulis ah, kan? Ada ada ada ada. Kan? Enggak kan udah kan? Karena record kan gua record langsung per tiap tiap inilah tiap keping lagi. Jarak, heart rate, uh, pace-nya apa sih? Kalau tinggal ekspor aja datanya tarik terus olah sendiri beberapa Python. Oke, tapi at least sudah dikumpulin, ya, Suatu saat nanti kalau butuh. <laughs> <laughs> tapi kondisi kondisi badan sudah tidak sebagus tiga tahun lalu. <laughs> Oke, baik nih. Akhir percakapan kita sangat berkesan ya ternyata ya. Jadi ternyata ngumpulin data untuk kehidupan pribadi itu ya ya ada sih ya yang bisa kita pakai. Cuman ujung-ujungnya ya pasti juga. Pakai rasa. kayak rasa juga gitu ya data-data. Wah, kayaknya itu salah satu hal yang harus kita apa ya sadari bareng-bareng ya bahwa yang enggak hanya data doang. Karena data berdiri sendiri juga nggak akan bisa uh, bunyi gitu ya. Oke, ini saya mohon maaf ya tadi headset saya mungkin ada sedikit permasalah, tadi makanya saya tanpa headset uh, dan mudah-mudahan uh, udah oke okay nih suaranya. Um, oke, okay. terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya, oke okay. dan saya sangat terima kasih ini mewakili tim IKRA, ya, di belakang-belakang saya banyak yang bertugas, Naya Nginselet, kemudian tadi Amira, Mas Fajar juga, dan kawan-kawan Regina tadi juga sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa ada program kita MPA. Terima kasih banyak Mas Rifan, Mas Endian, ya.